Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia mengenai Bunda Lesti tentunya Baiklah para persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin yang sangat membahagiakan untuk keluarga Konoha semuanya Masya Allah, postingan video Abang Fatih yang diunggah oleh Ayah Kecora Membuat kita bahagia, membuat kita semangat Apalagi melihat Abang L sudah bisa berdiri, dan pastinya persahabat ya, BBL sudah makin pintar, Masya Allah, sehat-sehat untuk Abang Fati, mudah-mudahan selalu membahagiakan, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Senel Putih Bilar, kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah gantengnya ponakan omti Dah pintar berdirinya Kangen pul sama Abang L Masya Allah Kangen terobati Saat melihat video Abang L Yang begitu pintar Yang begitu menggemaskan. Komentar pun tentunya banyak sekali Tanggapan dan respon yang diberikan Di antaranya persahabat ya Dari akun Instagram GPLSLR Lr mengatakan Masya Allah Tabarakallah Abang Al-Fatih Jujur ya Leslar Family itu Satu kesatuan bagiku jadi kalau nongolnya satu-satu itu aku berasa masih hambar, ya seneng sih, tapi dikit tetap ada yang kurang. Tapi kalau nongolnya komplit bertiga, masya Allah, happy banget rasa hatiku sehat-sehat ya Leslar Family kesayangan, dimanapun kalian berada, sebagai selalu rukun, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin, Ya Robbal Alamin. Luar biasa. Dukungan support yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga Leslar. Kita lihat juga di unggahan IGSnya nya ayah kejora satu jam yang lalu mengunggah sebuah postingan video berada di Cianjur. Bersama ayah kejora lagi berada di Cianjur lagi pada makan bareng di sawah persahabat ya wow ini seru banget nih masya allah ada yang lagi karaokean juga keluarga besar lesti di cianjur mudah-mudahan sehat terus bahagia terus untuk keluarga besar bunda lesti amin dan berikutnya juga persahabat ya adalah postingan dari akun tiktoknya dr oki pratama kembali persahabat ya dr oki mengunggah video lesti kejora saat duet bareng dengan onyo ada kalimat yang tentunya bikin kita salah, Kalimat yang diposting yang dituliskan oleh Dr. Oki: Dedek Lesti, fans garis keras Dedek Lesti dari zaman audisi, akhirnya kenal secara personal dan ngeliat Dedek nyanyi kembali setelah ngelewati semua ini tetap tersenyum. Masya Allah, luar biasa ya! Bunda Lesti Kejora mendapat dukungan, mendapat support dari fans sejati. Dr. Oki Pratama postingan ini pun diunggah kembali oleh akun aliaan Skorginanjar92 Kalimat caption pun dituliskan Direndahin sama kaum sampah, dicintai sama kaum berlian Yang suka sama Lesti dari dulu orang-orang yang hebat Yang gak suka sama Lesti hanya kaum sampah, paham kan? Terima kasih dokter ganteng Udah ganteng, baik pula Dokter Oki Pratama Jangan lupa kalian perawatan yang klinik Mendingnya, wow Luar biasa banget ya dokter Oki men dengan tulus Mencintai dan menjadi Bagian keluarga Lesti Lovers dan Les La Lovers Berikutnya juga Prasabat, ya Kita lihat di sini sebuah postingan Dari Abang Anuskor L Yang mengunggah Tentunya kabar beskis Persahabat ya Ini menggambarkan soal Lesti Kejora saat tampil Di acara konser betran Petos semalam Tampil energik di konser betran Lesti di puja Lesti di celak. Tuh persahabat ya Memang banyak sekali orang-orang yang selalu memfitnah Orang-orang yang selalu merendahkan Bunda Lesti Kejora ketika tampil semalam Banyak sekali pujian Dan tentunya persahabat ya Bunda Lesti kejora pun mendapat pujian langsung dari Indosiar Disimak baik-baik untuk kalimat yang diunggah di postingan ini Sibuk memuji dirinya sendiri Lesti justru dipuji langsung oleh Indosiar Dewi Persik jangan lupa nonton Beskis Indosiar Biar tahu siapa Lesti sekarang ini Wow Kita lihat juga bersama ya berita dari Indosiar Luapkan kemelut rumah tangga Lesti tampil memukau saat duet dengan Betran Beto Ini keren banget Emang duet yang sangat pecah Spektakuler penampilan Bunda Lesti Keciora Kita aja pastinya kagum dan bangga dengan sosok Lesti Keciora Mental yang luar biasa dari Bunda Lesti Keciora Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan Lesti selalu sehat Selalu kuat dan selalu diberikan kesabaran Dan pastinya selalu bersinar sang tinjara Berikutnya kita lihat juga ada sebuah kalimat yang diunggah oleh akun Elfad 21 Bersyukurlah atas apa yang dipunya Itu lebih baik berkah Tak perlu bandingkan apa dirimu dengan orang lain Karena prosesmu adalah jalanmu Tidak akan pernah sama dengan mereka Betul sekali persahabat kita harus selalu bersyukur. Insya Allah, hidup akan lebih wujur. Amin. Kita lihat juga persen-semen di gambar selanjutnya. Ada postingan video dari Rosa Anaskarles24lar. Nih, vitamin Papa B lumayan katanya daripada Manjun. <laughs> Ini cute banget ya. Lagi-lagi selalu bikin ngakak kita semuanya. Kelakuan dari Rizky Pilar. Ini tentunya iklan dari Leslar Metafors. Ya kita lihat juga kalimat komentar yang diberikan dari akun Lisa Amauliana Disitu bertanya per aja ya, kita lihat Woi serius nanya Leslar Metaverse Bilar masih join atau enggak? Kita simak jawaban dari akun Rosales24lar masih dong katanya tuh ya Ternyata masih bergabung dengan Leslar Metaverse Hanya doa yang terbaik yang kita berikan Semoga Leslar semakin berkembang